Tak ada terang yang kau berikan Hanya malam yang terus berulang Tak ada ruang kesempatan Untuk diriku merasa nyaman Biarkan aku, lepaskan aku selamanya aku cara yang baru untukku coba, ku berlari berlari berlari jauh dan ku berlalu ku mencari mencari mencari tahu tuju Siap berjanji, tapi Tuhan pasti kata yang kau beri merusak energi. Jangan basa-basi, hidupku berarti. Biarkan aku lepaskan aku selamanya, selamanya. Tunjukkan aku cara yang Jangan Dan aku tetap berdiri Esok kan datang lagi Walau penuh misteri Ku yakin suatu saat nanti akan bangkit kembali